Lampu merah tanpa batas tiba-tiba membentang di platform. Semua orang bisa melihat bahwa tubuh Suyan menggeliat dan mengembang dalam cahaya merah. Cici suara daging tercabik-cabik dan disambungkan kembali dengan cepat, sangat menusuk telinga. Namun, mata mereka yang memahami kemampuan Suyan benar-benar suram. Jelas bahwa mereka sangat takut terhadap transformasi yang terakhir itu. Memang, tubuh iblis hitam yang iblis gumengki bergumam sambil menggigit bibirnya dengan lembut sambil menatap sosok Suyan yang menggeliat dan melebar. Dikatakan bahwa tubuh Iblis Hitam Iblis, diciptakan oleh ahli kuno Iblis Hitam Iblis Tua. Seni bela diri ini tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan tubuh fisik pengguna, tetapi juga mampu meningkatkan properti pemulihan Life Key di dalam tubuh. Karena itu, ketika seseorang mengaktifkan tubuh Iblis Hitam Iblis, dia bisa dibilang abadi, kata Gu Yuntian dengan ekspresi serius. Sekarang, Lindong akan bertengkar pahit. Anggota Guklan di sekelilingnya menganggukkan kepala dengan ekspresi yang sama terpampang di wajah mereka. Sebelum tatapan mereka mengunci platform. Apakah klan mereka bisa maju ke babak berikutnya? Akan tergantung pada apakah Lindong mampu menang dalam pertandingan ini. Tubuh Iblis Hitam Iblis. Apakah ini warisan yang diperoleh Suyan? Aku akhirnya bisa melihatnya hari ini. Dari tempat Wei Klan duduk. Weizen mengamati situasi di arena. Matanya menyipit saat dia berkata dengan senyum tipis. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Selain Weizen, Chen Luo juga agak terkejut ketika dia mengamati sosok di dalam lampu merah yang menghancurkan langit. Suyan benar-benar layak menjadi orang terkuat di generasi muda Suklan. Jika dia mengaktifkan Black Demon Immortal Body, bahkan aku akan menemukan itu akan sangat merepotkan. Touch touch dari kelihatannya, bocah itu bahkan tampaknya tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki babak selanjutnya. Aku sudah melebih-lebihkan dia, Wei Zhen tersenyum tipis, dan menganggukkan kepalanya saat dia berkata, tidak masalah. Karena dia memiliki dendam dengan saudara laki-laki Chen Luo, ketika pertemuan bela diri selesai, kita akan menangkapnya setelah dia meninggalkan Gu Klan. Pada saat itu, dia akan berada di tangan kamu. Saudara Chen Luo Petik 2 Chen Luo memberikan senyum acuh tak acuh Dengan tangannya di belakang Dia menatap arena saat dia menjawab Kita bisa membahas masalah ini jika dia berhasil selamat dari Su Yan. Bang, lampu merah tanpa batas yang merasuki arena Tiba-tiba menyapu semua arah seperti badai Di saat berikutnya Raungan yang dalam Rendah dan serak tiba-tiba terdengar dari dalam saat lampu merah berangsur-angsur menghilang, sesosok raksasa, berdiri sekitar 100 kaki tingginya, muncul di arena. Sosok itu berwarna merah gelap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari kejauhan, tampaknya ditutupi lapisan merah gelap, lampu merah mengalir di permukaan tubuhnya, dan jejaknya aneh samar-samar terlihat saat memancar keluar. Di punggungnya, sepasang sayap kelelawar membentangkan. Tapi sayap kelelawar sepenuhnya tertutup paku tulang merah gelap yang tajam. Pada saat ini, Suyan mirip iblis dari zaman kuno, jahat dan ganas. Dia mengeluarkan aura iblis yang menghapuskan langit. Lindung menatap Suyan yang berubah saat tatapannya mengeras. Dari kelihatannya, apa yang disebut Black Demon Immortal Body ini tampaknya menjadi teknik penguatan tubuh yang agak kuat. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya. Aku akan memenangkan pertandingan ini. Mata Suyan berubah merah padam saat dia meraung. Dia perlahan mengepalkan tinjunya dengan erat. Merasakan kekuatan yang tampaknya meledak dan menakutkan di dalam tubuhnya. Sementara haus darah gila muncul di dalam hatinya. Menurunkan kepalanya. Dia memandang lindung di kejauhan. Saat senyum jahat muncul di wajahnya. Puf. saat kata-katanya memudar. Sayap kelelawar di belakang punggungnya tiba-tiba bergetar. Menyebabkan angin gila langsung menyapu. Saat angin gila menyapu, murid-murid lindung dengan samar berkontraksi. Lengannya langsung menyilang di depan tubuhnya. Saat lampu hijau tiba-tiba meletus, dong! Tubuh raksasa Suyan muncul di depan lindung, seolah-olah dia telah berteleportasi. Tinju besar yang ditutupi dengan lapisan merah gelap dengan kejam menabrak lengan lindung yang menyilang. Energi mengamuk meletus dari dampak. Tanah lindung berdiri dengan cepat, berubah menjadi debu dengan kakinya di pusat gempa. Bang, tubuh lindung dikirim terbang oleh kekuatan besar, memutar telapak tangannya, dan menepuk di belakang dirinya sendiri. Udara di belakangnya meledak, membantunya membubarkan bagian dari kekuatan yang menakutkan. Dia melirik lengannya karena ada rasa sakit yang menjalar dari mereka. Segera, matanya sedikit menyipit, tubuh iblis-iblis hitam Suyan memang agak tangguh. Sepertinya kamu juga belajar seni bela diri yang meningkatkan tubuh untuk benar-benar mampu memblokir pukulanku. Suyan memandang lindong, meskipun ia telah dikirim terbang, ia tampaknya tidak mengalami cedera parah, menyebabkan Suyan tanpa sadar berseru dengan heran, "Jika itu adalah orang biasa, bahkan ahli tahap awal mendalam kehidupan, kedua lengan pasti akan rusak oleh satu pukulan dari dirinya sendiri." Namun, Melawan serangan sekuat itu, berapa kali kamu bisa bertahan? Suyan nyengir, keadaannya saat ini adalah perwujudan kekuasaan. Setiap gerakan yang dia lakukan memiliki kekuatan mengerikan yang cukup untuk menghancurkan dan menghancurkan gunung. Ku, tangan lindung membelai daerah tempat serangan Suyan mendarat, sebelum perlahan menghembuskan napas. Saat dia mengangkat kepalanya, senyum muncul di wajahnya. Tubuh dan kekuatan fisikmu memang tidak lemah. Namun, saat dia mengatakan ini, lampu hijau yang cemerlang tiba-tiba meletus dari tubuh Lindong, sementara suaranya perlahan bergema. Namun, kamu telah memilih lawan yang salah. Bang, lampu hijau yang gemerlap menyebar dengan cepat keluar, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Raungan naga yang jelas dan bersemangat tiba-tiba bergema di langit. Detik berikutnya. Semua orang melihat-melihat sosok raksasa yang abnormal muncul di dalam lampu hijau yang menghancurkan langit. Lampu hijau dengan cepat menghilang. Ketika semua orang melihat sosok raksasa di bawah lampu hijau, suara orang yang terengah-engah segera terdengar di sekitar arena. Suku naga, suara-suara kaget menyertai terengah-engah. Banyak orang membelalakkan mata mereka dengan heran ketika mereka menatap naga hijau raksasa yang panjangnya setidaknya seribu kaki. Menempati udara di atas arena. Tekanan kezaliman yang dimiliki hanya oleh suku naga menyebabkan beberapa murid terikat dengan erat. Bukan suku naga, itu adalah seni bela diri meningkatkan tubuh mistis. Namun, itu mampu memungkinkan penggunanya untuk berlatih ke tingkat yang sebanding dengan suku naga. Lindung ini, sepertinya dia bukan orang biasa. Tatapan Gu Yuntian berubah serius ketika dia berbicara. Gu Mengki perlahan menganggukkan kepalanya. Saat matanya yang indah menatap naga raksasa yang mengambang di udara. Tubuh yang berliku itu berani dan kuat, dan sisik naganya berkilau dengan cahaya hijau. Sosok ramping itu praktis sempurna. Sebuah seni bela diri meningkatkan tubuh yang memungkinkan manusia untuk memiliki tubuh yang mirip dengan suku naga. Suyan bergumam ketika mata merah-merahnya menatap sosok mengambang raksasa, sementara hatinya gemetar samar. Dia bisa merasakan perasaan yang sangat berbahaya dari sosok itu. Di bawah tatapan mata naga itu, yang diliputi oleh lampu hijau, kekuatan mengamuk yang mengalir di dalam tubuhnya tampak terkendali. Aku ingin melihat apakah itu tubuh naga hijaumu, atau tubuh iblis-iblis hitamku yang lebih kuat. Tatapan Suyan berkedip, sebelum akhirnya mengembun menjadi kilau yang tidak menyenangkan. Lampu merah yang menutupi langit meledak. Sebelum sayap kelelawar di punggungnya menyentak keras, tubuhnya berubah menjadi sinar terang merah terang. Sinar cahaya ini tampak persis seperti bila melengkung merah gelap. Dimanapun cahaya menyapu, bekas luka hitam tercipta saat ruang terbelah. Black Devil Slash, cahaya pisau merah gelap merobek ruang. Dengan raungan rendah dan dalam, itu memotong di udara. Langsung menuju naga hijau yang melayang di langit. Di langit. Naga hijau dengan tenang menyaksikan pedang yang masuk bersinar. Ekspresi yang terlihat di matanya mirip dengan dewa yang memandang semut. Segel kursi naga hijau surgawi. Cakar naga hijau raksasa mengulurkan tangan. Saat lampu hijau tak terbatas berkumpul di bawahnya. Segel cahaya berbentuk naga samar-samar terlihat saat itu muncul. Ketika tekanan aneh terpancar darinya. Bang, telapak naga hijau turun ke arah cahaya pedang merah gelap. Detik berikutnya. Di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya, itu mendarat di pisau melengkung merah gelap yang telah diubah Suyan. Dalam sekejap, seluruh dunia ini tampak membisu. Bang, namun keheningan ini ternyata hanya berlangsung sesaat. Segera setelah itu, murid-murid semua orang berkontraksi dengan ketat. Ketika mereka melihat cakar naga hijau yang hancur seperti gunung dengan gemuruh yang keras, adapun cahaya merah gelap di bawah cakar naga hijau. Itu langsung menabrak bumi. Gemuruh, seluruh platform tampaknya runtuh saat ini. Cakar naga hijau yang telah turun. Tampaknya memiliki kekuatan yang menakutkan untuk menekan segudang makhluk hidup di dunia ini. Saat kotak itu runtuh, telapak naga hijau dengan cepat menghilang. Naga hijau yang menempati langit dengan cepat menyusut sebelum akhirnya berubah menjadi sosok kurus yang berdiri di udara. Seluruh area menjadi sunyi senyap. Mata memandang ke arah sosok kurus di langit, sebelum turun untuk melihat sosok lain. Berlumuran darah penuh, berjuang merangkak naik dari platform yang runtuh, sebelum akhirnya jatuh tanpa daya. Suara rendah dan dalam yang dibuat ketika lengannya jatuh ke batu yang hancur, membuat mata semua orang melompat dengan mendesak. Suyan, yang telah menggunakan Black Demon Immortal Body, secara tak terduga dikalahkan. Dengan satu serangan dari naga hijau yang telah diubah oleh Lindong Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya Babak 872, Kemenangan Arena yang awalnya berisik itu ternyata jauh lebih tenang Ketakjuban yang tak terselesaikan memenuhi masing-masing dan setiap tatapan yang memandang ke arah arena yang hancur Tidak ada yang akan menduga bahwa Suyan Yang telah mengaktifkan Black Demon Immortal Body Benar-benar akan dikalahkan oleh satu serangan dari Lindung. Di kursi Gu Klan, Gu Mengki dan yang lainnya semua menyaksikan adegan ini dengan takjub. Setelah beberapa saat, kegembiraan yang sulit disembunyikan akhirnya mengalir di wajah mereka. Kekuatan tirani seperti itu, gumam Gu, Gu Yuntian, saat ekspresi serius muncul di matanya. Dia bisa merasakan bahwa cakar yang dikirim oleh Lindung yang berubah mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatan seperti itu praktis telah mengambil keuntungan absolut dalam pertempuran melawan Suyan. Sekarang, aku memang benar-benar yakin dengan apa yang dia katakan. Mungkin, dia benar-benar bisa bersatu dengan rekannya, Sen Tujue. Gu Mengki memiringkan kepalanya dari wajah Gu Yuntian. Orang yang paling terkemuka di generasi muda klan Gu, dia bisa melihat sepotong kekaguman. Jelas, kekuatan yang ditunjukkan Lindung sebelumnya. Telah menghilangkan semua keraguan orang lain tentang dirinya Tidak heran mengapa dia bisa membunuh Suyun Kekuatan ini tidak buruk Mata Chen Luo sedikit menyipit Ketika dia melihat ke arah arena yang runtuh Sebelum melihat lagi pada pria kurus yang berdiri di udara Dia kemudian mengerutkan bibirnya Dan perlahan berbicara Pada saat ini Penghinaan yang awalnya ada Akhirnya hilang sepenuhnya setelah melihat serangan lindung yang mencengangkan itu, jika dia masih merasa jijik di dalam hatinya, dia, Chen Luo, akan menjadi orang bodoh. Di sampingnya, alis Wei Zhen sedikit berkerut ketika dia berkata, di mana tepatnya bocah ini keluar dari. Dengan kekuatan seperti itu, dia tidak bisa tanpa reputasi di Heaven Win Sea Region. Wei Zhen merenung sejenak, tetapi masih belum bisa menemukan jawaban. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara lembut, pelayan eksternal yang diundang oleh Klan Gu ini memang tidak lemah. Jika Gu Yuntian juga bersaing, Klan Wei kami akan benar-benar dalam bahaya kali ini. Namun dengan hanya dua wanita, Gu Mengqi dan Gu Yan, akan sulit untuk mencapai hasil apapun. Chen Luo perlahan mengangguk. Lindong adalah satu-satunya ancaman dari Klan Gu. Sedangkan untuk dua wanita lainnya, Sulit bagi mereka untuk memiliki banyak dampak Dalam kompetisi semacam ini Tergantung pada Lindung saja tidak akan menyelamatkan mereka dari krisis putus asa Bagaimanapun Dia hanya bisa memenangkan satu pertandingan Kecuali Ketika pikirannya mencapai titik ini Chen Luo tertawa Dan menggelengkan kepalanya Meskipun kekuatan Lindung memang tidak buruk Dia masih jauh dari mampu mencapai level itu dia memang terlalu memperkirakan yang terakhir. Di udara, Lindong menundukkan kepalanya untuk melihat Suyan dalam arena yang runtuh, yang auranya sekarang agak putus asa. Tangannya perlahan menggosok lengan kanannya, yang saat ini dalam keadaan mati rasa. Tato cahaya naga hijau, yang semula berenang di bawah kulitnya, sudah memudar pada saat ini. Saat ini, mengikuti kebangkitan kekuatannya, Berbagai misteri dari Green Dragon Materialist Dragon Skill secara progresif digali oleh Lindong, seperti segel kursi naga hijau yang baru saja ditampilkan. Tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan menakutkan yang bisa menekan semua makhluk hidup. Namun, selokan yang menimpanya sangat menakutkan. Apa yang dikonsumsi cukup aneh karena tidak mengonsumsi Yuan Power, tetapi tato Green Dragon Light yang diciptakan oleh Lindong. Lindung saat ini mampu membuat empat tato ringan ini, dan mereka ada secara terpisah di empat anggota tubuhnya. Ini adalah sumber kekuatannya. Pada saat yang sama, itu adalah tempat esensi dari Green Heaven Materialist Dragon Skill berada. Alasan paling penting mengapa tubuh fisiknya memiliki kekuatan kejam yang kejam adalah yang paling penting, karena tato Green Dragon Light ini sebelumnya di unik Devil Regent. King Z telah menghancurkan ruang untuk membantunya. Serangan itu adalah segel kursi naga hijau. Namun, serangan yang dia gunakan ada beberapa level di atas Lindong. Untuk lindung saat ini, penggunaan tunggal segel kursi naga hijau akan memakan satu Tato Green Dragon Light. Karena itu, jika dia bertarung dengan semua kekuatannya, dia paling banyak bisa menampilkannya empat kali. Setelah itu. Ia harus membuat lebih banyak lagi, Tato Green Dragon Light. Selain itu, jika dia ingin mencapai tingkat King Zi, Lindong memperkirakan bahwa dia perlu membuat lebih dari seribu, Tato Hijau Dragon Light. Pada saat itu, dengan satu pukulan tangannya, bahkan ahli tahap kematian mendalam akan dihancurkan sampai mati. Pertarungan ketiga, Buklan, Kemenangan Lindong. Sementara lindung menghela nafas karena kekuatan luar biasa dari keterampilan naga terwujud hijau surga, sesepuh Sentuklan telah menembak sekali lagi dari dekat. Dia pertama kali melirik lindung sebelum mengumumkan dengan suara berat. Setelah pengumumannya, sorakan gembira muncul dari kursi Guklan. Adapun Suklan, mereka menjadi agak diam. Selanjutnya, beberapa murid Suklan menembak mendarat di platform yang runtuh. Dan mendukung Suyan. Terima kasih telah membiarkan aku menang. Saudara Suyan, Lindong perlahan turun dan menangkupkan tangannya ke arah Suyan saat dia berkata, "Suyan menghapus noda darah di sudut mulutnya, mengirim senyum pahit ke arah Lindong." Dia menjawab, "Kekuatan Saudara Lindong adalah tirani, dan tidak salah kalau aku kalah." Sepertinya klanbu memacu untuk posisi juara kali ini. Pertempuran terakhir untuk mempertahankan menara kemungkinan akan agak spektakuler. Petik 2. Lin Dong terkekeh. Dia secara alami tahu bahwa apa yang dimaksud Suyan mengacu pada Sen Tujue. Ketika pikirannya mencapai titik ini, dia samar-samar mengangkat kepalanya dan melihat ke arah setengah dari menara batu kuno di puncak gunung yang bisa dilihat. Ketika minat mulai meningkat di dalam hatinya, dia benar-benar menantikan untuk melihat betapa luar biasanya kemampuan individu yang ditakuti oleh para ahli muda yang luar biasa dari lima klan besar. Setelah mengirim Su Yan saat dia pergi didukung oleh orang-orang dengan matanya, Lin Dong berbalik, dan kembali ke kursi Gu Klan. Setelah melihatnya kembali, para murid Gu Klan segera memberi jalan. Tatapan yang mereka kirimkan kepada mantan memiliki beberapa kekaguman dan rasa hormat di dalam mereka. Keraguan dan kecurigaan yang hadir sebelumnya, telah sepenuhnya menghilang. Saudaraku Lindong, ini sulit bagimu, kata Gumengki, sambil tersenyum manis. Penampilan lembutnya agak bergerak dan memikat. Lindong terkekeh, sebelum menoleh ke arah alun-alun yang ramai dan berkata, selanjutnya harusnya kompetisi antara klan Wei dan klan Song, kan? Ya, jawab Gumengki, sambil menganggukkan kepalanya, sebelum melanjutkan. Namun, kekuatan Wei Clan adalah tirani. Mengalahkan Song Clan seharusnya tidak sulit bagi mereka. Jika Clan Wei menang, kita akan bertemu mereka di babak selanjutnya. Setelah mendengar ini, Lindung tidak bisa membantu, tetapi menoleh ke arah Clan Wei. Dia melihat bahwa Wei Zhen dan Chen Luo menatapnya dengan main-main di wajah mereka. Keduanya memang agak sulit untuk dihadapi. Lindung bergumam. Dia bisa merasakan bahwa Wei Zhen dan Chen Luo bahkan lebih kuat dari Su Yan. Keduanya memiliki kualifikasi menerobos ke tahap mendalam kehidupan dalam satu atau dua tahun. Gu Mengki tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya. Jika Gu Yuntian bisa bertarung dan dengan penambahan Lindong, mereka tidak akan takut sama sekali dengan klan Wei. Namun, mengingat situasi saat ini, bahkan jika Lindong menunjukkan kekuatannya yang mengesankan, peluang kemenangan mereka masih sangat rendah. Di dalam alun-alun, setelah akhir pertarungan antara Lindong dan Suyan, tetua klan Sentu mengumumkan dimulainya babak pertarungan berikutnya. Kali ini, pertempuran adalah antara klan Wei dan klan Song. Meskipun pertukaran antara kedua klan itu brilian secara keseluruhan, tidak ada yang tak terduga terjadi. Menghadapi dua kekuatan, Wei Wei klan Wei serta Chen Luo, Meskipun Song Clan telah melakukan yang terbaik, selain Song Tai yang berhasil bertahan selusin putaran di tangan Wei Zhen, sebelum dikalahkan, dua lainnya perkelahian berakhir dengan kekalahan total. Skor 3-0 ini menyebabkan kegemparan di seluruh penonton, dan memungkinkan Clan Wei untuk dengan lancar maju ke babak berikutnya. Ketika dia mendengar sesepuh sentu clan mengumumkan hasilnya, Lindong merasa dua tatapan menembak ke arahnya. Samar-samar mengangkat kepalanya. Tatapannya berpotongan dengan Weizen dan Chen Luo. Dari mata keduanya, Lindong bisa merasakan provokasi yang kuat serta permusuhan. Wajah Lindong tetap tenang saat dia bertemu dengan tatapan provokatif dari keduanya. Jari-jarinya yang ramping perlahan berpotongan saat dia melirik Gu Mengqi dan Gu Yan yang matanya dipenuhi kekhawatiran. Ini sepertinya bukan pertarungan yang bagus untuk dilawan.